Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini Saya akan berbagi Cara mengetahui Apakah PC atau laptop kita Bisa menjalankan Windows 11 Atau tidak Kita bisa menggunakan Aplikasi yang bernama Windows PC Health Check Caranya silahkan dibuka Browsernya Selanjutnya di Masuk ke situs Microsoft Oke okay. Microsoft Kita masuk ke situs Microsoft -nya. Ini ya Selanjutnya Silahkan diklik periksa apakah PC Anda telah siap Selanjutnya Pilih download PC HAL check app Oke okay. Ya, kan? Download, kalau sudah selesai proses downloadnya, silahkan di klik. Selanjutnya, checklist "I accept the lisensi agreement. Selanjutnya, klik install. Kita tunggu proses installnya. ini kita checklist shortcutnya tampil di desktop selanjutnya klik finish oke okay, langkah selanjutnya untuk uh, mengetahui komputer uh, uh, kita atau laptop kita uh, support dengan windows 11 silahkan klik check now Nah, sekarang komputer saya uh, support untuk melakukan instalasi Windows 11 ditandai dengan tanda uh, centang ini ada centang di spesifikasi Windows 11 equipment ini tandanya uh, PC yang saya gunakan atau komputer yang saya gunakan support untuk melakukan instalasi Windows 11. Kalau seandainya uh, di sini tulisannya adalah uh, "This PC cannot run Windows 11", itu tandanya PC atau laptop kita belum bisa menjalankan Windows 11. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Uh, terlebih Kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.